All right. the yeah. yeah. Wih, udah ya, jaten ya, nih ya, mas ya. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pakai anum, apa baju yang ada aja daripada nggak pakai baju. Om. Nah ini saya lagi pakai baju, masalahnya. Nanti <laughs> kepanas, enggak, bu. Dan tadi aku mau ke temannya Om Hari lagi tadi mau jalan-jalan. Wah, ya, apa sih cuman anu ah, no, berantakan Om um, rumah Om um. bersama. Eh, oh, kan? besok lah ini nanti teman-teman dulu lah kasihan. Berantakan Om, um, saya malu Om. Um. Di rumah Om. Um? Eh. Om Agus masuk. Selamat malam semuanya Assalamualaikum Mas Aryo Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmat Lepas kamu Wah Oke lah Oke lah Apa lagi ya Apa lagi ya dan di background gimana sih masuk visual efek? Wah selamat malam Pak Rian, Pak Rian Su Hikno, Su -Hikno itu no. Malam Pak, izin bergabung. di mana Depo Ciliman, Pak Marian? Depo Malang ya, Pak? Yes, betul. Malangnya mana? Malang Cimosari, Pak. Oh, Cimosari betul kan Kalau Ibu Kuasi Sumber Manjing Wetan, sumber mancing. biru Mana join kali Om. Um. Pak Rian ini batch dua ya Pak? bed apa? bed satu ya? sini Pes? ya ya ya ya. berapa? berapa? Kita baru bukan? Tarsier oh. dari dari batch empat ini pak. Baru berarti. Oh masa Baru, baru yang Masa sana ada di data mahasiswa lama, Pak Rian. Ini di itu? yang form... komponen empat, Pak. Saya bukan batch empat itu, Pak. Itu tiga, eh, itu batch dua. Itu Pak, sudah semester 4, semester keberapa ini, Pak? Masuknya baru, baru Kenapa? 2022. Oh iya keempat. Pencarian ini uh, baru gabung nih, Om Mario. Hmm, iya, iya. dari Malang, Jawa Timur. Lantepan. Saya domisili Palu, Pak, tapi kerja di Palu, Sulawesi Tengah. Makanya oh, sinyalnya hilang-hilangan. Oh di Palu. Hmm. ya. Di di transmart ya, Pak ya. Yes, betul. Nah. Saya sudah pernah ngintipin soalnya Pak LinkedIn-nya Pak Aryan Saya stalker Pak Suka oh, ngintipin profil reka. orang Pak Asyik. Ah, ah. <laughs> Wah ya <laughs> Manager Pak Arian ini keren Pak karyawan <laughs> merendah <laughs> Sama Pak, semua juga karyawan Pak Ada yang mau masuk itu Om Aryo Oh iya itu. sorry Wah ini akunnya dua ini binggu Cia Citra Cia Citra Selamat malam Cia, Mbak Cia Citra Mas Hikman masuk Mas Hikman selamat malam Selamat datang Di acara Hai. malam minggu Selamat malam Pak Aryo Wah ini lagi santai nih Mas Hikman Iya, kebetulan nih saya juga apa lagi ini ya ngapain ngobrol? Nah, biasanya kan ngobrol pas kuliah nih, nggak santai ada dosen. Sekarang kan udah ada dosen, jadi bisa santai. Tapi kan, kalau di sini nggak apa-apa ngerokok juga ya? Oh, nggak nah. apa-apa. Be bebas. Gimana, bebas. Omar Man, boleh atur Raya. nanti kalau sini mana Bapak saya okay. merokok <laughs> ramai bener Om di sana Om temennya banyak Om Arman Om Arman keluar rokoknya keluar <laughs> ah, <laughs> ya. uh, baru-baru lihat saya Pak Arya merokok nih <laughs> kirain nggak ya, merokok Pak Ya masa di kelas merokok atuh. Aduh, KMS. <laughs> Saya kira Bacia, kan di baca. Kenapa, Pak? Pemicil di mana? Di AGAS. AGAS itu daerah mana? Di Papua. Wah. Wow. Ku Papua banyak juga loh. Banyak banget. Mantap. mana ini yang kesulitan-kesulitan di -kesulitan mata kuliah apa ini yang bisa dibantu? Iya Maria ada kesulitan? Permohonan ya, request mengumpulkan tugas mungkin kesulitan submit atau mungkin? Bisa kita, ya. kita, kita menggurui tapi kita kan karena kena kita duluan kuliah di sini, itu bagi Om lah. Kesulitannya, kesulitan bayar nih. Nah, nah kalau itu sama itu susah itu. Itu itu upugian itu apa pendahara himsifo itu. <laughs> Harusnya kan kalau divisi edukasi itu yang ngabisin duit ya Om ya. Iya. Menurut duit apa yang mau daerah hmm. ini dong. Bisa cari masih gimana di mana provinsi di Jawa sini. Di mana Pak? Provinsi di mana? Lagi di Maluku, Pak. Duh. Wah, oh, Omarman kok lambangnya Kyokushin, Om? Buko tahu sama yang kyokushin. Tuh saya dulu ikut kyokushin om. Di mana? Di saya di Surabaya pak um, di Surabaya umum pembinaan mental Om, dulu. Iya sama. Ya, Aku dari tiga dulu sampai kini itu SMP atau siapa pengajarnya om di mana om? SMP sudah apa dulu? Dah awal baru saja. Dharcyo ya, ya kenal tuh Simpe Muhammad Hasan, dixa oh bukan bukan Oh Hasan ada kenal kenal itu barangan itu ya itu isi Dharcyo saya kenal itu Satu bagus tuh kumis kan berkumis, iya betul izin saya screen Oh silakan. Sampai dulu berapa dulu Om Dulu sampai dan satu Om oh, Aku udah sempet aku Tapi kabur sampai saya yang ngajar <laughs> Habis tepat dan satu kabur saya Berhubung <laughs> diskusi humanisme. Bro. Wah ini tugasnya Uh Bu Rosana ya yang ngajar ya Dari Prodi sebelah itu Iya Om Iya ini pasti seru sekali Bu Rosana ini. Ya, itu pada ada wajahnya Iya. Ini tugas satu. Selamarkom. Dua. Assalamualaikum. Kok dikit ya yang datangnya? Ya pada malam mingguan kali ya? <laughs> teman yang pelangker ya Ini iya. gimana ini oh, oh Harul ya Ini ada Operasi faktor, operasi faktor. Wah, Tau. Terus Di sini Buat tugas mandiri ah, nah, nah, Cuman ini teman-teman tadi Ada yang uh, Cukhat itu bingung uploadnya gimana ya Oh, halo. Oh, ini ya. enggak bisa kan ng-upload di sini. Kalau lapor kok ini Jangan enggak dibuka karena itu report. Pak ucu ya. Ah, aku pengen mulai tugas. Iya, Pak ucu biar yang buka. Tidak ada jalan lain sih cuman itu aja. Masa mau dia Kecuali mau tentunya minta dikirim emailnya dia atau gimana apa bagaimana pengumpulannya karena di LMS tidak ada untuk suatu pengumpulan juga sini Iya. ya. Saya dua hari sudah nggak nggak kuliah. pada Ah? Ah, nggak jelas semua itu. Bukan karena ada COVID itu. Nah, belum selesai satu satu lagi masalah basnas itu mana lagi itu. Dan sudah dipotong semua, dibotolin udah jelas semua itu jadinya nanti yang makannya dipakainya dipakai orang udah jelas semua. Ya nah. kalau mau lubang masih masing sudah kalau itu kan namanya pemaksaan, dibotol-botol. <tuh> do mana baca tadi awalnya resum gampang tinggal ini aja ya, kayak ke kesimpulan Iya jadi nggak perlu daftar isi ya om ya langsung nah, ya. Ya cuma kan bisa dapat Satu halaman sudah selesai, enggak sampai satu halaman. Kalau resume ada formatnya, aku yang kayak kemarin itu kan ada kan yang Master kemarin itu semesta enggak bagus. Yang pelajarannya guninya. Iya tapi di, di? tapi di sini di input di ini. Om oh, di apa namanya? di kolom komentar ini, kolom komentar susah tuh kalau pakai tabel-tabel gitu oh nggak no usah tabel dibikin biasa aja jadi misal uh, Kayak gini, nama ya. ah, namanya siapa ini siapa oh Terus, ini ini sebagian udah ada yang paham sih bikin nah, begitu aja ya, nggak usah terlalu perfeksionis lah gitu yang penting mengerjakan ya kan yang penting intinya dapat ditulis gitu nggak usah pakai tabel nggak usah pakai apa kan ya. Kan? Kita... Pasti dosen memahami lah. Mungkin ini ya. Eh, uh, yang tugasnya Pak Ucu dulu kali ini ya. Anu uh, ya, aljabar linear ya. mumpung ada masternya sini kan, Om Arman. iya Om Arman. Bukan, saya saya buka dulu ini <tuh> uh, <apa> namanya materinya. dia lagi. lupa mana yang lain bos? Umbo? Iya siapa ngajari kamu aja tapi mri capri? Iya kan, saya kan membantu teman-teman juga. Nah. Gimana om itu om? Anohnya om, Vektornya om. Siapa nah, ini tak? Kita, kita buka dulu warnanya materinya. Tentu soalnya itu Terus uish, pakai okay, aplikasi apa? Ini? Oh, ala wall, aljabar linear, shams out outline, wow, bahasa Inggris, shams outline, papa lah, kalian universitas di ya, ouch, uh, tuh. Uh, bunyi soalnya gini, oh, Arman kelihatan enggak nih? Oh. Ya, kelihatan. Agak gede indik tadi itu. Nih ya. Oke. Okay. Pelajari bab 1, kerjakan contoh soal yang sudah ada jawabannya. Halaman 7 soal titik 1.3. Soal diubah untuk jarak 5 km arah north dan 8 km arah northeast. Jadi ya, tinggal north diganti East. angkanya, um? North East itu kan yang, iya, timur utara itu apa ya? Nah, eh, eh, ya timur oh, laut. Ada, kan? ya, timur laut, eh, North East, kok, North itu atas berarti. Ya. ya. Timur laut, utara, apa? Huh? Timur laut ya? Ya. Kalau North kan utara, terutama ini Tenggara Alaman 7, alaman 7 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 6, 7. Oh. Nah, ini Ya, besarin lagi Om Wah, sebuah mobil berjalan 3 mil ke arah utara Kemudian 5 mil ke arah timur laut Ya, ini tinggal diganti angkanya Om Kemudian uh, represent this displacement graphically. Coba gambarkan uh, perpindahan ini secara grafik dan tentukan resultan displacement, resultan perpindahannya secara grafik dan secara analitik. Yang a itu secara grafik, yang b secara analitik. Itu. Jadi resultan jaraknya dulu aja. Uh. Jaraknya kan tinggal diganti Om. Ini kan yang, yang langsung A itu. Uh, Berarti di sini yang ganti ya? Yang tiga ini ya. Tiga diganti sama apa tadi? Delapan ya? Bukan ya? Lima ya? Uh, oh iya, ini yang tiga diganti lima. Ya. Yang lima diganti delapan ya? Ya. Tinggal ditulis ulang saja. Jadi, vektor OP atau A me mewakili perpindahan 5 mil ke arah utara, north. Sekarang, saya copy dulu nih, Om ya. Iya. Kita dulu kok ada gini pilih kayaknya ya, Om ya? <laughs> ada nggak ya? Nah, kita kemarin. Kebetulan kita dapat Pak Azlan jadi enak. Tapi, <laughs> eh, Pak Azlan, aku kemarin bu ini... Oh, Android. saya Pak Adi, lalu Pandiwi Pandiwidya. baik hati. Gambar kemarin terlalu dibahas kita itu. Hmm. Itu tinggal di Ano aja om. Gambarnya itu nggak usah digambar ulang, tinggal di apa diedit edit gitu pakai not pakai apa namanya? Apa sih itu? Paint. Microsoft Paint gitu kan bisa kan tinggal di hapus angkanya diganti angkanya tinggal Ya yang gua cari tuh, saya mau cari dulu. Oh, ini ini aku pindah dulu nih. Biar Oke, ini. Biar enak. Oke, itu. Iya, ya yang gambarnya aja sih maksudnya yang gitu. Yang tulisannya diketik ulang Ada rumusnya ya. Sinus-sinus. Analitik bahasa Inggris. Level 3 berarti ganti 5. Iya. Oh. Yeah. Oh. Emang disuruh anak ya, nulisnya pakai bahasa Inggris ya? Atau boleh diindonesiakan? Nah itu nanyanya tuh sama Pak Ucup tuh gimana nanya. Tapi kayaknya sih bukan bukan ini sih, kalau ini kan soalnya aja nih. Uh, arahannya beliau kemarin itu yang penting kita menjawab itu bisa menjelaskan apa namanya jalan ceritanya lah gitu. Resultan-resultan hmm. uh, uh, itu sama kayak Itu kan apa sih namanya kalau hai, hai, hai, hai, perita pilek Oh, di si tempatnya Om Arman Oh iya, dekat rel ya. Sana ya. Iya. Magersari. Tat tat tat. Tadi dulu bentar ya, aku belikan ibu dulu. Oh iya, Om. Hati-hati okay. jalan, Om. ух <susuruh> satu-satu kena azabar linear per linear ya mau ya. teratas ya Iya, oh, panjang vektor istilah. And analytically determine the result resultant displacement. Ini berarti disuruh buat uh, dalam bentuk grafikalnya dulu. Ini oh, Arya ya? Ya itu jawabannya ya. Berarti ya, Om? Um. Eh, saya sorry. Ah. Ah, ah, ah, grafikally, grafikally itu yang itu sih. Gambar itu gambar di bawahnya ini. Iya, itu kan ke... 5 ke arah utara, kemudian 8, ya benar, yaitu C, C-nya itu, kan 8, kan ke arah utara, kemudian B ke arah timur laut, kemudian resultannya itu C, 8, ya, C 8, 8, A 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Oh iya sih, misalnya ini. Nah, ini, ya. ini pangkat pangkat dua ini rumusnya nih mas? Iya. C kuadrat sama dengan a kuadrat plus b kuadrat minus dua apikos sudut dari sudut dari opg itu. Sudutnya itu berapa? Wah, ya sudutnya beda juga sih ya. Berarti ininya, ininya dulu ya, itu. Oh, Sudutnya sama, sudutnya sama ding. 135 pasti nah, ah, ah. Tinggal ganti angka itu aja Itu kurang ano, uh, Om Jadi A kuadrat plus B kuadrat Kurangi 2AB Jadi satu itu, bukan sama dengan Oh, sorry Kurang 2AB ya Nah, 2AB 2AB, cos COS Sudut ya itu uh, OPG Sama dengan 5 kuadrat 5 kuadrat ditambah 8 tadi itu ya? ya? 8 kuadrat Dikurangi dua dalam kurung lima kali delapan lima kali delapan ya ya ya sama ya. aja sih delapan kali lima juga bisa lima kali delapan burung tutup dikali kos satu tiga lima derajat Ya sama aja sih, enggak usah. Oh ya bisa-bisa ya. Emang paling sulit itu nulis gini-giniannya nih. Bos <laughs> sih. Iya, enggak kebiasa. Iya, ya itu sama dengan ya Sama dengan sama dengan umum. ya. Iya. Terus itu 25 dikurangi Nah oh, itu. Oh tambah ya. Oh ya, 25 tambah, tambah. tambah. Tambah 64. Bagaimana tambah 64 berapa itu? 89. 89 ya. 89 ya. 89 plus yang di dalam kurung ini. Ya, itu bentar-bentar. Kok ada itu ya? Akar 2 itu 0,135 ya. Bentar om. Oh dua akar dua, dua setengah akar dua. Kos satu itu berapa ya? Tar aku lihat dulu mas. Kos kos teng kos satu Aku udah lupa um. Buka dulu Iya. Kos satu tiga lima minus ya, iya ya, berarti plus ya, nih? minus sama minus plus ya, berarti plus empat puluh akar dua om, di mana om plus sepuluh sepuluh ya, empat puluh akar dua empat ya, terus ak akar dua. gimana lagi cari akar nih tes hmm. pokoknya gitu aja dululah akar-akar pangkat 2 Oke, ini yang 40 dari mana nih, Om? Kenapa? 40, 40. Karena, karena Indo. 40 itu kan 5 kali 8, sedangkan KOS135 itu minus, minus setengah akar dua. salah. Minus setengah akar 2 Jadi Uye, kan setengah, minus setengah akar dua ya. 40 Jadi kan minus ketemu minus kan plus ya, jadi plus 40 akar dua coba di ano, diteliti lagi ada tabel yang saya lihat itu, tabel kosines oh, 1, 3, 5 ya Minus setengah akar 135 Satu tiga Tadi ini 40 min ya karena dua eh, apa lima kali delapan ya lima kali delapan. Kan soalnya gini, kan ini kan kos kos 135 sendiri itu adalah minus setengah akar dua. Ya kan? Akar 2-nya coba diminggirin dulu kan jadi minus setengah ya. Minus setengah dikali yang di depannya ini kan ada 5 kali 8. 5 kali 8 ini kan 40 om. Terus yang di depannya lagi ini kan minus 2. Tadi ada minus setengah kan? Minus setengah oh, ketemu oh, oh. minus 2 kan jadinya plus, plus 1, ya kan Jadinya yang 40-nya aja yang dipakai jadi 40 akar 2. Oke, oh, oke. Okay, okay. Ini duanya nya berarti yang minus dua ini tadi ya? Yang kosnya setengah tadi ya? Minus, minus setengah tadi. Hmm. Ketemu dikalikan apa? Minus setengah uh, akar 2. Minus setengah akar 2 ini ya. Hmm. Jadi plus. Nah, jadi ini, ini berarti ini tinggal dihitung nih. Ya. Akar 2-nya berapa? Terus dikali 40. Terus nanti ditambah 89 sembilan. Kalau pakai kalkulator kan urutannya gitu. Ya, nggak pusing. Akar 2, 1,41. 1,41 dikali 40 oh dikali 40 iya saya, saya dan itu 40 akar 2 kan jadi 1 10 ditambah 89 itu ya ah 1 145,56 57 mungkin yang genapnya. ya ano aja dibuat ada komanya aja om Misalnya yang di bawah itu juga ada komanya kan Di contohnya itu Mungkin minta ya. yang lebih detail Mungkin ya. koma Dua angka di belakang koma Ini karena di belakangnya banyak Ini 568, 54 25 berarti digenapin aja ya 57 ya kan lebih Boleh lebih. Tidak masalah, pokoknya dua angka belakang koma 45, Oke okay. Nah itu kan C kuadrat Nah C nya tinggal diakarkan aja Yang itu 145,57 Akar dari 145,57 Sama dengan Akar dari 145 Nol 12, enam, ya, 12,05 enam, kira kira nol enam, nol enam, nol enam, nol enam, nol enam, Ya, boleh 06 atau 05, kan? Kira-kira itu <tik> pendekatan aja, kan? Ditambahin aja, Om, biar sama kayak contohnya tuh, apa perkiraan gitu. Ya, dalam kurung perkiraan. Oke, okay. di bawahnya itu by the law of science dengan hukum sinus. Wah, nulisnya sulit ini. <laughs> nulisnya musik itu. Dengan hukum sinus ya. Iya, hukum sinus. Nah itu tinggal di copy aja sama kok. Atau gambarnya di crop. Kalau males ngetik surmusnya itu. Maksudnya itunya lah pas yang ini ya, yang sulit-sulit ya -sulit, nah itu di, di crop bagian situ, terus nanti dilanjutkan, kemudian nah, bawahnya sin o sin sudut oq qp dan lain-lain sampai sama dengan itu juga di eh, ya sampai kelihatan angkanya itu baru ngetik sendiri. Oh di sini ya? Ya. Kalau sama enggak, ini? kalau misalnya nggak ada kesulitan buat ngetik sih nggak apa-apa diketik ulang. Coba saya. Biasanya kan untuk menghemat waktu aja di crop Masalah lagi. in in in Oke okay. Oke okay. ini yang di paling belakang ini lain dari mana ini om? Entar, mana ya antar? Itu approximate entar, tak kedain enggak kelihatan. Ya, K A B O sudut yang mana Om? Um? Sin ini ya Yang belakang 16 derajat Berapa ini? 16 derajat 3,5 hmm, OKP. Coba digeser gambarnya ke bawah Oh sudutnya uh, OKP itu mana ya? OQP Kenapa gitu ya? Oh. Ya sama nih, eh, Ya sama okay. sudutnya Harusnya sudutnya sama standar, emang enggak ya? mana cara ngitungnya ya? <laughs> nah ah ini, Komarman udah balik belum? <laughs> belum ya? belum, <laughs> belum, <laughs> belum kayaknya. Wah wah wah, nah, ini 16,35 ini ya Om ya? Iya. Nah, ngambilnya <tuh> dari mana dia? <tuh> nah, ini ya Oh, bentar, bentar. Karena ini sinnya ini adalah begitu. Jadi, apa ya istilahnya? Cara balikannya gimana ya? Hasilnya 0,1758 yang digarap Om Agus ini. Mm -hmm. Ini kan adalah sin dari sudut tersebut. Nah, sudut tersebut itu berapa? Nah, itu istilah apa ya? gitu, entahlah oh iya, sudut, sudutnya 0,1758 nah. ini ya, ya itu itu cara balikinya gimana? Kos minus ya, apa itu istilah? Hmm. Segera itu mana oh, mana sih? 4. Ah. ah. caranya gimana sih? 0,1758 trigonometri. Mana nih? Kan bukan bukan Soal e não for ela o que diz, o o barang. Om Arman is back. Assalamualaikum Om Beneran nah, terputus jaringan kue Oh Tidak sempur lewat Om Tidak Ini Om nah, Cara ngitung inverse bagaimana Om Inverse, um. inverse dari cost Aduh dari cost Nah cara ngitungnya bagaimana Jadi Aduh, hasilnya sehari. Akhirnya ada Tinggal ingin tahu itu sudutnya berapa Kan inverse tau itu istilahnya Oh. Caranya gimana itu? Hasilnya ada tapi hmm. Mana ke Hasil hasil hasil kosinusnya itu eh hasil cos itu ada. Ya, misalnya hmm. nih di di layar yang di-share sama Om Agus ini. Oh. 0,1758. Di nah, sini ya. Ya, itu cosin oh, ya itu ya. Ma maaf pengen tahu sudutnya Om oh sudutnya? ya betul-betul. anti kavator apa ya? infus inverse kalkulator inverse sin kalkulator ada baik. 0,758 ya. rumusnya pak? Ah ini ada ini akulatornya ini. Akulator online. Ada ada ada. 10,12 derajat. Ya. Kayak akulator. 10,12. Ya. Oh, masuk masuk sini, sini dia ya yang lebih mengerikan Mata kuliah aja, kita kenal <tuk> berarti kan ya? Kita juga sudah dibahas ini, ya, kita masuk sudut-sudut itu dilewati aja. Begitu, kenapa ujung <tuk> <tuk tuk> kuliah benar langsung, buat biar kamu gus. buntung apa-apaan kamu main kuskus? gitu ya. <laughs> lupa tinggal rumah aja kus, yang lain mana kus? sakit kepalanya ingin lihat terus ini. <tuh>. begitu masuk keluar lagi. begitu masuk lihat tuh koal Jabar, wes keluar ayo wes. Jadi mata kuliah ini hai, beda nih, cintanya ini. Kalau kemarin kan lebih cenderung ke matrik. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini hai, hai, hai, hai, hai, hai, Om. hai, hai, hai, hai, hai, Halo Ya halo Sudah sampai Jer, mana merantarnya ya. Mengerikan Jer, Jer. Apa? Ajab, ajabarnya Agus mengerikan Sin-sinan sama gambar-gambar Kita kemarin kan udah dibahas gambar-gambar Kamu jangan kata-kata ya? Siapa sih dosennya? Bu Siti Pak Ucuk <laughs> Mantap <laughs> <tuh> ini cuma namaku Joang sendirian. Tidak tahu, Kira aku tidak mau. Coba kushare kok di ini, linknya di grup. Susah banget ya. Susah <tuh>, tuh harus baca sinopsis tampil aksi lo. Ini semacam kalkulus om ya, sin kalkulus. Hmm. <laughs> ya, dia berbicara kalkulusnya nih kayaknya. Iya, itu dari kalkulusnya om, sin kons tan. pak Ucu, salam mata kuliah ini pak. Oke, <laughs> perlu ya, kalkulus. Terus vektor O q O K itu apa sih pak? Hmm? Ya, vektor O sampai K itu kan, itu kan ada titik. U sampai Ki, itu namanya vektor lah Vektor oh, itu ya. darah Jadi misal garis dari titik mana Ke titik mana, cuma darahnya Itu namanya vektor Ini ya Arah begini ya nah, Kalau darahnya kan garis biasa Kalau darahnya buat, namanya vektor Jadi harus buat ininya hmm. dulu Ini hmm. nah, ya yo. Yo Yaudah, pantesan aja Magus bilang dihajar ini insent nah, ada lagi sih? nah dulu aja kamu kalau kita dulu kan kalau dulu Biasanya nggak karaoke di kantornya? Hah? nggak ada. oke ya. Sehat. Omar Man? Ya. Google Meet itu bisa di settingan lo nggak sih? Uh, kayak misalnya kita nggak perlu admit gitu loh. Kan ini kan repot ada yang mau masuk pakai admit dulu gitu. Banyak, ada deh. Ada ya, bisa ya. Dijinkan, di settingannya itu diizinkan yang memasuk masing-masing Tapi pas bikin room ya? Hmm. Iya, kayaknya pas bikin room itu Oh, pas bikin room Berarti sekarang kalau sudah jalan gini nggak bisa ya? Nggak bisa dirubah ya? Ribet juga sih bu juga satunya aja begini Gimana UTS sama gue? Ini bukan tugas satu, ini mah kuis Kuis Kuis Jadi kalau kuisnya susah-susah, bikin -susah, ini kapan Enggak hmm. usah dikerjain sama Gus coba nah, Paling nanti tugas satunya bikin jurnal paling Hehehe Berlineal Bisa ngesin kos tang tangan Ini tadi maksudnya aku mau ngajakin ini teman-teman Mabai tuh biar pusing bareng gitu ya. Makanya mabok gitu enggak lari semua. Kayaknya pada mabok itu juga tuh Pancasila tuh. Iya, <laughs> buat anu buat, buat jurnal, buat resum Iya memang. <laughs> iya, Om, buat jurnal. Resum ya. Oh, gampang itu resum jurnal mah. Enggak di dijelemin. Panitira golongan di daerah. Gampang itu dulu aku kena resume jurnal itu mampu Bu ini, Bu Fesa. Ya Mas Jir, bukan jasa joki Mas. Eh. <laughs> ya, tanggup gak kamu Jer? Banyak yang minat tuh. Mana? Coba lihat Emang tentang apa dulu Om? Ya, katanya resume jurnal. Oke, oke, oke nya berarti... Terima beres lah. benernya nggak usah, Yoki bisa tuh Om Agus kan waktu semester lalu manajemen umum resume jual, Om Agus ajarin aja. Ikum ya, Mario, nyaman sekali kandung makan. Ya maaf om, sama. Kita juga lagi makan tapi nggak open cam, lagi telanjang itu Om Arman. <tuk> Ini untuk besar sudutnya kira-kira aja nih om. Wah ya kira-kira aja lah. Masa masa mau mau pakai penggaris? Mukurnya. 16 derajat itu berapa ya? Di sini 45. Ini 90 45, 45. Ya beginilah kalinya. Ya sih kan busur loh. Ah? Kerajinan loh om. Ini aja mumet kepala. busur. Pijin dulu sama Pak Surnya, kalau mau kayak <laughs> busur. Coba, dua miliknya 201. Sama Bu Siti itu lebih enak. Kayaknya Bu Siti tempat semua ada ya? Udah-udah ngajar kayaknya ya? ada kayaknya. Oh, 201. Ngajar? Kayaknya nggak ada deh. Hmm? Masa, masa ada? Satunya Bu Fesa kayaknya. Enggak, Bu Fesa itu ngajar. SO... Mas B sama A.P.P. Oh, berarti aljabarnya jabarnya beda. aljabarnya Bu Siti 201 ratus Bu Siti semester ini off ngajar. Cuma satu kelas kayaknya Om. Dan saya dagangan diajarin machine learning tuh. Terus. Ya ya, nih, saya rindu MATLAB Iya yeah, MATLAB saya rindu juga ya Iya yeah, mending MATLAB daripada VB Ripet <laughs> <laughs> <laughs> VB <laughs> MATLAB kau tinggal klik kanan nah, bikin codingnya juga Iya yeah. Ripet yeah. VB Lalu kita mulai coding tau di VB Belom oh, Belom kalau bikin ini itu anak-anak apa sih base mesa pada ngumpul semua, aku malas ngumpul. Aku juga malas Om ngumpulin. Nanti-nanti malam aja kalau ada ini. Itu anak-anak ini juga kan ganjil juga ada yang ngumpul gitu. Om Joko aja enggak Om. Bisa Bisa ada. Apa -apa? Bikin ini satu paragraf tentang ini yang berisi apa itu. Katanya tadi sarapan serapan ya, sama ejaan. ejaan Oh, no, ya, tulisannya beda kita. Kalau Bumi ya enak dosennya Iya, enak sih. Mm -mm. bikin contoh kalimat di LMS aja. Iya, Bumi ya enak om. Dulu aku semester satu kemarin nama Bumi ya bahasa Inggris. Ya. Bes, Padahal itu ya kebagian pas Haruka ya. Iya, Haruka mantap. Okay. Uh, niat okay. pada rajin sama Arman bahasa Indonesia. Iya, yeah. yeah. yeah. sihananya belum menulis, kayaknya Han itu <laughs> gak mau deh. Gue takut dia gak ngomong. Ini paling bangsa bangsa, Om Trimo, Om Joko, itu nggak bakalan nulis Om Putri aja tadi malas. sudah Putri nggak nulis. Putri nggak nulis, Putri nulis. ya nggak ini Putri nggak kan Iya nggak usah lah Kalau kata Om Joko, nulis, yang penting tugas satu, tugas dua, UTS sama UAS Aku ikutin kata-kata Om Joko aja lah ah, Kemarin, Arman kemarin Itu kemoding habis lebaran aja ya Kemoding Kemoding habis lebaran aja ya om Baru <tuh>. jebaran kak Iya habis lebaran itu baru Kemoding itu kemarin uh, Si Mas Alfatnya juga lagi Banyak kesibukan Ya lagian juga kalau pas puasaan gini Kayaknya anu no, gak maksimal di om Nanti pesertanya sedikit ada yang trawe ada yang itu kan Iya sih Iya iya iya Betul Serba salah sih oh. Saya aja udah 2 hari oh. kayak ikut dipot Iya Om Ahmad <tik> Wakil kunci. <Gunjak>. Wakil Gunca Ada Om Ahmad Obat mik om Oh lagi nyetir ya Menteri awas, jangan disuruh unik Nanti Ini untuk tingginya, hitungnya gimana ini? Kira-kira aja lah Kira-kira aja itu <laughs> Kamu tuh tingginya berapa itu Terus berapa itu disampaikan Jadi disampaikan aja, cuman ganti angkanya lah. Kalau menurut saya sih gitu aja. Nah, di step-step kita ini satu step berapa gitu. Om Agus oh. Ajak Zumpet kesini, pasti diajarin kalau udah ada yang juga Langsung aja ngomong-ngomong Buk bersih Buk bersih. Enak gak omanku sama ini, Pak Ucok dosennya? Enak lah eh? Ini kita harus cerah terus Ketawa tenang-tenang terus ya Oke, <laughs> pada dasar yang Masu-masu ya ya, kayak polotek aja Bener juga ya, ini kayak kalkulus ya kalkulus itu kalkulus itu saya dulu pernah ikut kalkulus pernah kampus kuliah kan dapatnya D nggak pakat nggak lulus ya aku dulu kalau matematika paling jelek pokoknya kalau sudah kena kalkulus, sincos sama gambar-gambar jenis ini turunan om ya turunan Hmm. tulungan masih penting ya? lah, tulungan masih penting kalau sin kos loh gak, gak, gak. ada sudut-sudut dari kabel paling mahal sudutnya harus benar itu om kalau ini pengurangannya susah susah, susah itu gampang bilang aku deh kan. gampang aja nah, itu harus bilang gampang aja deh kalkulator kalkulasi deh Mau. Mas, mas, mas, mau masuk ini kos Jer, Kus, jer, jer bergeri, janya, bergeri. Janya Pak Ucuk kemarin Jer, nggak apa-apa matematika itu satu tambah satu yang penting tahu tahu jalan ditanya. kenapa itu bisa 0 satu nah, nol dua, nggak apa-apa salah. Kamu udah jawab saya ini belum tahu Jalan pikiran bapak kemana, kemana. Ini ini kalkulus bah, lah <tuh> Duh 16 sepuluh oh, Terus yang lainnya gimana Pak si Siapa tuh? Aki, Aki, Aki Aki Novel, dia memilih jadi kuncinya masjid. Pantesan dari kemarin si siapa Aki Novel itu nggak berisik di grupnya ini, kayak apa kali? Ternyata gak gak ini diserang ini. Ya di Aki Novel, empat puluh lima derajat bisa 61 <tuh> Ditambah um Jadi 45 plus 10 tadi itu 10 koma. <tuh> tapi tapi bukan 6 oh, Jadi Om um, ya. ini jadi 5, 5. ini apa ya? 16 derajat 35. Okay. Itu sudutnya tadi? Sudutnya. OKP. Eh okay. Tadi 10 10 derajat itu tadi, Om. Um. Kan kalau 360 itu. 10,12 nah itu. Tambahin. Sip. 55,12. nanti itu aja Gus kalau yang minta jawaban kasih aja ya nah, minimal 10.000-10.000 lah buat Om Mario kan. <tik> alhamdulillah mantap apa? <tik> bah, kalau jauh balbon merah batuk saya kalau balbon merah jadi jauh diracuni sama bar, <tik> Di sini juga sama, Om Mas, rokoknya apa? Rokoknya masih tetap atau ganti? Bukan, ganti ganti, kadang surya, surya pro merah, kadang oh. kalau merah. Uh, bisa ya ganti-ganti gitu. Putian sama, kok um, kretek ini kan kretek putian kan? Udah putian. Oh, aduh. tapi maksudnya kalau kalau pengertian saya, Om, kretek itu artinya agak itu ada cengkehnya, Om sedangkan eh, apa namanya ya putian itu nggak ada cengkeh jadi kalau yang rokoknya Omarman kemarin itu memang nggak ada filter tapi dia itu putian om nggak ada bau cengkeh kalau yang biru malah ada bau ininya apa menyala mas om <laughs> mengandung minyak yang biru kalau rokok rokok, -rokok bet malah lantu itu tapi wih uh, kuat banget dong Marman ini rokok Marlboro yang itu tuh keras padamu kan juga keras <laughs> os kala-kala karat -kara itu tuh kan tiga tahun tuh os iya. ya di store aja dong iya sempat jadi asisten pelatih atau kemarin itu oh, iya. masih industri gitu ujian Kemalang sekali sih waktu itu di timbato di, di pusat oh. masih ada sianarti berarti ya sianarti masih ada cuma waktu itu lain dia yang ini pas ujian Kemalang sedikit yang ujian di terjun bertiga terdiri satu Eh, ke Ini kediri dua orang sama mana satu lagi demper kan? Kalau di Batu pasti di komite ya itu. Komite tiga kali. Oh saya tahun 2005 om. Jadi sudah agak long longgar. Kalau sebelum sebelum itu wajib komite. Terus sudah tahun-tahun saya itu ditawari om Arman. Ayo siapa yang mau komite silakan maju ya. kayak gitu. Om. Oh itu... enggak, kalau kemana harus tunjuk. Eh, apalagi cuma berenam ujian. <tik> <tik> <tik> kalau sense sense -si -saya, saya itu ano Hadi Susilo sama Yunus oh, Arianto Ya itu push up terus dulu dulu. Uh. Muhammad Isad yang bagus mulai dari juara, dari juara kan dia. Saya kurang ano. Muhammad ya, yes. seniornya ini Muhammad Hasan. Seniornya Muhammad Hasan ya. Yang akan melatih bareng Muhammad Hasan itu dia, ya. dia hanya satu tingkat di atasku. Ya. Dia sudah coklat waktu itu. Aku hmm. masih justru. Tahun 2003 sudah coklat ya? Duh. S S bro. SMP tuh Aku SMP kan 90. 25 lah Berarti anu ya, lama juga coklatnya beliau ya Perasaan lama. ketemu ketemu saya itu masih coklat om Dia kerja oh. itu kalau di bulan 2007 mungkin itu eh, Aku hijau dia hijau strip ya, sui satu aja pokoknya Begitu aku ujian dia nah ini ada ujian deh waktu itu Ibu kerja paling ya oh begitu komite dikasih lawan yang padanya gede, nah, cabutnya coklat dia kujuh. Ya. Oh berarti ujian di batu sama sinse traim itu ya, rena traim. Siapa lagi gitu ya? Lain lah sinse ini. Siapa lubukat ya? Itu? Bukan. Bukan yang anak angkatan sihan itu. Bukan bukan. Langsung main tunduk. Orang oh, suka bayar juga kok kayak ini deh. Oh siapa saya Alex Alex kah siapa kali ya Alex kayaknya deh ya. Alex yang... Man ah bener kalau yang banyak ini pernah ini gak pernah dilatih sama sama siapa orang kuning gak hmm. yang orangnya botak-botak siapa ya iya iya kayak eh, saya An nggak sekarang kayaknya di Kalimantan orangnya itu sekarang pecah semua omis gak karu-karuan si Hane itu si Lily iya gantinya gara-gara kikusin dia dulu takut di SMP loh. keren Zaman, zaman bagus-bagusnya itu berarti om omarman itu pasti. Sudah selesai toh om agus? Sudah om um, agus. Alhamdulillah. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan lagi? <tuk> <tuk> Pening om. Roquan dulu. Ya dulu Siapa ya. dulu <tuk> Yang matis gimana om? Aman? Matis aman. Om Agus? Hah? Yang, yang matis aman. Akus kok kayak oh, ahli ya gitu, gitu ya oh, oh, macamnya itu itu ya. Matis ya kemarin tuh. Eh uh, ini ya, Pesa. Ada juga itu ininya. Tugasnya nggak tahu kemarin tuh tugasnya apa. Tugas satu. Enggak. Tugas. Uh. Sane tugas kecil ah. kita lah, simpel, simpel Arman, detekmu kurang ajar, sah gitu, pernah lihat upload nggak? Ternyata record kok, nanti kita upload di YouTube. Mati <laughs> <laughs> kaki. <Bantikan. laughs> Aduh. Nggak usah dia edit ya Om Mario ya Oh saya nggak pernah edit kok Langsung upload <laughs> Langsung nggak kirim saya nggak bisa ini, kayak... ini ketua himsiswo <laughs> <laughs> <laughs> Terusah ketua himsiswo Ini lah <laughs> <laughs> tugas lain aman, biasanya saya jadi malas sih mengertiin malas. akan dicat lagi Om Haria yang belum bahasa Indonesia. malas ah. nanti di tengah-tengah malam kalau sepi baru kerjain. Hmm. Uh. gimana Om Omar Surabaya Om? eh Surabaya, nanya gimana nih ngumpulnya nih sebarang cari aja om aja, siapa tuh om ini Jatmiko. kalau ada ini, Jatmiko, siapa tuh kalau di sini ya, jadi kemarin itu yang saya kirim ke om Arman, itu kan lokasinya di Mer dari hmm. daerah Mer Medayu itu, itu kan soalnya tengah-tengah lah oh, Pak Jatmiko juga dekat terus saya juga lihat posisinya Mas Gilman juga dekat itu ya paling nggak ada lima orang hadir lumayan lah yeah. kalau penacam sih sebenarnya bisa sendiri ada enam orang nomor 7 orang, orang. penacam aja awalnya di grup aja aku di kupali bagian dari papan yang mau ikut penacam itu, itu lima orang sama nati itu Komunikasi, satu. Si Nia. Bukan pasti, papernya si Ginda nanti biar dihubungi kalau mau ikut. Pemirsa ya. istriku. Enam berarti ya. Sama yang Mahbasa satu kemarin. Saya ikut ya. Dia ngapain S.I. dia. Dia diuntur jenya, kurang aja. Pertesan, nggak nah, masuk-masuk login kan. Dan kemarin tanggal 5 itu ujiannya harusnya. Ternyata diundur lagi. tanggal Sampai tanggal 10 pendaftaran. Itu tanggal 12 ujiannya. Masih ada satu kelompang lagi belum masuk. Ini nama yang masuk. Masalah ini masalah itu ya? Ya, yang masuk. Iya yang Mabai ini. Wah, wow. oh, Mabai ini. 203. Tapi ada kemungkinan masuk kelas kita juga ya Om, um, kalau kelasnya penuh enggak? Enggak, tetap dari itu. Kemarin itu ada, ada yang dari batch berapa itu ya? Yang namanya guna Oki Satria itu. Itu batch 3. Oh, batch 3 ya? Bukan batch yang 4 ya? Bukan. Kalau 4 nggak mungkin dimasukin ke ini. Itu ya. Eh, ada Om Ahmad sekali nih ya dari tadi ya. Iya ada. Lagi nyetir kali. Itu seragam Universitas nanti kali itu tuh barat ini. Hadir. Apa uh. Baru Luna apaan nih? Gimana Om? Seragamnya Universitas nanti kali itu. Poltek. Abis nge Leo ngelewatin rumahnya Om Fuad. Wis. batu aja di situ. <tik> <tik> saya mengarah ke utara pinggiran laut. Hmm, Ngontrol-ngontrol kebakaran lah. <gulit> Agak nongkrong sama ini ya, Bang, Pak, teman-teman, teman-teman radio. Oh, bubuannya anu nih, omjong nih. Iya, Mister Jong nih. Orari. <gulit> <gulit> Orari <gulit> rapi. <gulit> Dia mobil dengerin. Kira-kira kayak -kira moding ini pesertanya banyak nggak ya, Om ya? Kalau dari Mapa kayaknya banyak itu yang berminat. Banyak yang berminat, Om. Ya. Hmm. Dari kita ini sebenarnya sih. Upsiswa aja yang bener-bener terwakunya sih. Hmm. soalnya sekarang berpindah. mata pelangin mata pelangin mulai berat-berat semuanya iya berat naik juga mereka kalau kayak ada tugas-tugas mana ngerjain nggak dikasih tugas jadi hanya tempat pengetahuan aja coba sih oh gitu jadi cuma kayak apa ya kayak webinar gitu aja ya iya ini satu, kan, nah, kalau memang ada yang Memang lihat betul, ya enggak masalah Diteruskan berapa orang nanti Pasti ya. dibuat sendiri Kenalan dasarnya aja Mas Aryo eh, saya, saya berpikir gini Om kan, eh, kan lebih, lebih asik itu study club itu ada Semacam sertifikat gitu Om. Tapi yang mengeluarkan sertifikat itu ya imci aja gitu Bagaimana benar -benar? Ya, nanti, Makanya nanti kan bencana Kayak rapat nanti itu kan MM itu selalu bikin template ya termasuk sertifikat. Terus kalau ada mau ada kegiatan, jadi mereka tinggal ngasih tulisannya aja gitu loh. Mereka sudah nambah banyak itu, jadi biar berkembang lah mereka. Terus kayak sosmednya, YouTube kan belum belum dikelola dengan betul juga. Iya. Saya, tu jadi, saya tuh, satu lah kepikiran gini mas Ardi. Jadi ki itu diarahkan aja nanti ke. Apa namanya, wirausaha usaha? Jadi, yang melatih di sana itu bisa dibuatkan ini. Apa namanya, arif gitu loh. Dan nanti, buat, buat organisasi sendiri, itu berapa persen dari yang dia hasilkan dari itu? Jadi, ada, ada pemasukan juga buat ini organisasi nah buat yang bersangkutan lihat ya ada juga walaupunnya gitu dari mengajar itu misalnya hmm. ya, apa ya organisasi ini kayaknya nggak bisa jalan kalau nggak ada ya, apa namanya? dana dananya gitu sih Dan <tuh> <tuh> Jadi sempat kepikir juga gimana kalau misalnya uh, kemoding ini tidak hanya eksklusif untuk apa namanya eh uh, si aja gitu jadi misalnya mungkin prodi lain mau apa namanya ikutan studi klub ini bisa biar tambah rame sih maksudnya kayak gitu ini dari kampus lain gitu hmm. ya yeah. Bisa. Tapi kalau diajak yang lain yang aja harus expert Tapi tapi yang ikut lebih expert malu kita. Nah. Terus eh enggak misalnya study club saya lihat itu ada beberapa study club di kampus lain ya. Itu dia dia buka itu eh kayak misalnya saya gini bisa ikut gitu. Ada ada ada tempatnya. Tempat. Heeh. Hmm. Kalau berkaya hmm. dan dan memang pembicaranya itu dari orang-orang yang sudah pengalaman sih memang jadi setiap minggu kan ganti, ganti gitu ya gitu jadi soalnya kan sulitnya kan kita belum ada modal ini buat buat arahnya ke sana ya kalau modalnya sudah ya di TikTok itu Suruh ikut giveaway yang banyak, eh dapat modal Modalnya berapa? Rp100.000. Suruh ikut giveaway, ada yang khusus-suruh ikut giveaway kan. Masuk, ikutnya. <tik> mana Jer? <tik> Daripada pinjol kan mending giveaway. Kopi tautan 20 kali. <tik> like. <tik> Jerimiannya ini cocok nih jadi artis. Artis siapa, Om? Kan penggemarmu banyak, nyer. ya. Dia mau lagi jalan dia mau jadi jantinya Mbak Sudiono. Mbak Joko. kamu dikutuk sama Om Joko loh, Jar. Jok. <laughs> Jadi masukannya ada terus dia deh kan live terus dia live ya dimana di Nemo TV ya dia... tahu om, dia kayaknya deh. nanti yang lain sudah pada tidur dia live dia bisa gitu dia <tik> saweranya banyak om ana, uh. lah, uh. Ya, ya, yang penting kamu nggak nari di lampu merah ya. silakan, koyok, capu, nah, di sini yang tidak tahu, lokal bukan kota report dan dan dan dari Kolom juga, Dan sekarang selamat menunaikan pada puasa di Tujuh tiga, memanggil dengan ending. Kolom sini, silakan. ada apa? Kolom sini, Studi film juga di kelas sekarang ya. Siapa? Debbie. Jatuhnya Muhammad ya. kayaknya aktif dia. Aduh, apa lagi ini? <laughs> Ternyata beliau nyimak di sana. <laughs> <Aku> nyimak pakai <laughs> headset orang? <jatuhnya. laughs> Gabi kan memang aktif om dari dulu. Iya, coba kan kemarin belum pada suaranya begitu kemarin dipanggil. Gabi Gabi sama Muhammad kan Iya, iya, siap wes. Yang, yang belum nongol temennya itu yang satu lagi. Saskian. Iya. Saskian ada temennya apa Imam. Itu. Wah <üler> <laughs> Imam ini sudah bikin surat perjanjian mau bayar dan dibayar bayar. <mulTeam> <susurga> Apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, ya? apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, Bu apa, enak kalau bulan puasa atau lancar Enggak ada tuh om ini menunya om di apa tadi yang saya tanyakan itu tentang cara supaya Google Meet itu nggak perlu admit admit satu persatu itu nggak ada nggak ada kayaknya berarti harus admit ya. kalau zoom nggak ada ya? iya zoom ada kalau itu ada coba kalau zoom itu kalau yang free ada hitungan menit ya ada durasinya ya ada 40 menit. Ambil to... huh? 45. 45. Ya, 45, 45. 45. 45 45. Ada yang beli ada yang pernah beli anu nggak? Zoom yang di shopping enggak? premium. Enggak pernah aku uang. Kalau yang di kantor langsung pakai kartu kredit sih kemarin. Pakai kartu kredit. Mahal dapat barang. Ya? Oh, ini pakai juga Begitu. kartu kemarin itu kan. Itu debit dipakai terus, oh. nencahin duitnya. Ketan <laughs> enggak bravo bravo bravo bravo kalau saya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 baik bahasa komunikasi bahwa bahwa Halo Bapak Romeo. Apa ada Libur Libur kamu? itu si Aldo Om. Aldo, Aldo siapa? Aldo, Aldo yang sama. Oh, enggak dia di 0201. 020 dua kelasnya siapa? Siap, Pak. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Pembuatnya lima dan 9, traffic dan 73 tiga. Mama Jakarta Utara ini Di Jelta Kerojara, 5 dan 3 kami dengan Membokdar. <Lan> Aku suka itu memahatkan ada teman kulit itu kan kalau main radian, gitu itu pakai angka-angka gitu kan tujuh ribu berapa gitu kan tujuh ribu dibagi tiga berapa gitu gitu kita gitu, gitu. berangajar Kalau Sandi-Sandi orari kan masih enak internasional ya. Udah kalau Sandi Bokdar, udah macam-macam.